Oke okay guys Ada yang mobil lewat nih guys nah, ini lewat terus mobilnya guys Nah mati perjalanan guys Guys, kena -kena Guys. jalan-jalan keikuti Nusuri Pantai Ujung bala Guys. Inilah perjalanannya, Guys. Masuki gunung Pulau Bangkala. Pulau Bangkala, Guys. Ini dia, Guys. Suasananya masih asri hutannya, Guys. nya sama guys Anjak Lubang Kalak kayaknya guys Aduh, oh, melintasi Gunung Pulau Bangkala nih guys Oke, okay. Oke okay, guys, yes, jalannya yeah, guys bersama Mama Nopi. Okay, guys, kita jalan-jalan dulu. Pemandangannya, guys. Jalan-jalan. jangan lupa like, komennya guys. Pilih jalan mau lewat, guys.